Kue cubit, kue cubit. Silakan bu, 500an Kue cubitnya bu, di hmm, apa ya? Silakan dibeli bu. Silakan bu. Ini kue cubit terenak buat tanaman. Hmm, kue cubit ya, boleh deh dua bungkus. Wah, ini uangnya ya? Bungkus. Nah, mantap. Alhamdulillah, makasih ya bu. Hmm, bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Hmm, kalau ada. Uang pas 20.000 ribu aja bu oh, iya, bu. <guluh> <guluh> um, Buat kalian aja deh kembaliannya oh? Saya lagi buru-buru eh, nih tapi, bu. Makasih ya bu, bu. Ini gimana bu. Oh, Wah Kalau semua pembelinya kayak ibu tadi Rari bisa untung banyak Wah hmm? ada Nusa sama Rara hey, hey, Nusa sama Rara Wih eh, kita, <guluh> <pasannya. Uy>, ya, <guluh> kita jadi ada temenan jualan Ira. Emang Kak Abdul sama Kak Syirpa Jualan apa? Wih, agar-agar jelly Agar-agar oh, jelly Dan satu lagi Tada! Kue cubit coklat meler Hah? Kue cubit juga rasa jualnya sama sih Ada deh jangan gitu Kuenya boleh sama Tapi rasanya kan beda Iya kan? Enakan juga Kue cubitnya umum Ayo, boba ini agar-agar jelly kenyal, kue cubit coklat milih, cuma lima ratus. Ayo ayo dibeli, ayo sini Pak Bu. Bapak Ibu, ontan tuh. Ayo ayo, di sini ada kue cubit umat, dibuat okay. dengan cinta. Ayo kue cubit coklat milih bisa melelehkan hatimu. sini yeah. digigit makin asik kue cubin coklat meleleh ayo ayo eh, tahu tuh eh, ayo ibu haduh tuh kok enggak bisa di sanyi ya mm -hmm. masa dia juara ah, 1 sih uh, kasih oh, adik ya, sini deh dagangan ka Abdul sama ka Syifa pas banyak wah hmm. <tuh> <tuh> wow, seingannya berat nih dul eh hmm? itu udah diatur jadi enggak usah khawatir. Hmm. Lagian, Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi, enggak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang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 Nggak ada pembayarannya? yang. Hah? Eh, eh, itu, itu gue dulu sebentar. Cerita, cerita. Hira. Hah? Sini. Hmm. Sebentar ya, Pucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Loh. Ah. <laughs> Patin kali kau, hmm. Nusa. Dul. Hah? Siva. Lian ya, Nusa. Kalian ada uang 10 ribuan enggak? nggak? Hmm? Bentar ya, Nusa. Kayaknya ada deh. Sepuluh ribu. Ada nggak 10 ribu. ribu. Hmm. Hah? Oh iya. Huh, Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang, kan? Ah, Iya, Nusa. Nah, kebetulan nih, Pak Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Ah, ya Pak Ucok. Cocok kali itu. Ah, Uang kembalian belanjaanku tadi, kumilikan kue cubit kalian aja, ya? Terima kasih banyak, banyak, Pak Ucok. banyak, Pak Ucok. Sama-sama, Siva. Alhamdulillah. Hmm? Kenapa, Sira? Kok malah nawarin? Kejubitnya keapus sih. Hmm. Hmm. Kalau dibilang nggak ada pembelian, hmm. pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Hmm. Ra, hmm. ingat kan pesan Umar? Ingatlah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Hmm. Amanah, hmm. jujur, dan terpercaya. Iya ya, sih, tapi kan Uma. Ayo. Hmm nah gitu dong. ke Abdur, ke maafin Rara ya. tadi Rara bikin kalian sebel. nggak <tuh> apa-apa Rak. pedagang emang harus kreatif. sesama pedagang kan harus saling bantu. nah karena kalian udah ngelarisin dagangan kita. Nih, ada hadiah buat kalian. Wah, ya, enak jeli! Makasih, Kak Abdul Kak <tik> eh, kalian kan jualan? Nanti kalau dibagiin gratis, kan bisa rugi. Iya, <tik> enggak lah. Berbagi sama sahabat, bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan, gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Alhamdulillah. Eh, <tik> uh, Kak Abdul Qasifah? Huh? Iya, Kayaknya masih ada, enggak? Hmm? kalau udah urusan makanan aja antar di rumah <laughs>